Memelihara burung perkutut memang menjadi hobi sebagian orang. Namun, lebih lega jika burung perkutut yang kita pelihara itu bisa menggacor, alias manggung. Beda rasanya jika melihat di burung perkutut lokal yang suka gacor dengan yang hanya diam saja Ada sensasi kepuasan tersendiri saat melihat peliharaan itu bernyanyi-nyanyi di depan kita Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa burung perkutut lokal yang kita rawat ini tidak mau gacor atau manggung? Padahal sudah dipelihara cukup lama. Apakah faktor makanan atau minuman? Makanan dan minuman ini juga mempengaruhi. Namun, di sini kita akan lebih fokus pada ciri fisiknya dulu. Dua ciri fisik burung lokal ini akan menentukan lincah, tidaknya hewan mistis ini jika kita rawat. Dari tutur yang kami ketahui, berikut dua ciri burung perkutut lokal yang mudah ngacor atau manggung. 1. Bentuk patok Burung yang mudah ngacor memiliki bentuk patok yang berbeda, sama seperti manusia. Jika patoknya tipis dan meruncing, maka dia akan mudah manggung. Panjang atau pendek tidak menjadi masalah, asalkan tipis dan runcing. Jangan memilih perkutut yang memiliki patok tebal, karena dia tidak akan lincah manggung. Ternyata sama seperti manusia, jika memiliki bibir tipis biasanya diibaratkan dengan orang yang suka berbicara, tapi sebaliknya dengan bibir tebal. 2. Ukuran kaki Yang kedua perhatikan kaki perkutut Kakinya kecil, lentik maka dia juga akan bisa lincah Selincah manusia jika memiliki tubuh yang cenderung kecil atau ideal Namun jika kaki burung itu berukuran besar-besar dan tebal Jangan dipilih karena si burung ini akan sulit manggung Nah, dua ciri data semoga bisa menjadi referensi buat yang hobi sekali dengan burung perkutut.